di akhir eh, Agustus kemungkinan Bandara Halim karena sudah beroperasional akan dioperasional kembali. Jadi nanti ada penerbangan dari be beberapa maskapai yang ada kan dulu ada Citilink sama Wings Air akan melaksanakan penerbangan eh, dari Batik Malaya ke eh, Halim Padang Asoman. Jadi itu juga sebaliknya. Uh, tapi kemudian itu terdapat klinik yang umum, umum. Oh, ya. jadi begini sekarang itu uh, dulu memang pada saat uh, kesehatan yang ada di militer itu terbatas hanya untuk militer saja dikarenakan uh, pada saat dulu ya, klinik itu berkembang dikarenakan ada uh, anggaran dari uh, Kementerian Pertahanan atau dari TNI AU atau TNI Angkatan Darat atau TNI AL. Tetapi sekarang karena e, rumah sakit ini sudah berkolaborasi dan di bawah e, Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan e, aturannya sudah jelas. Jadi disesuaikan kembali ke fasilitas. Termasuk di Wiryadinata Dinata ini, dulu pernah ada rumah sakit e, Wiria Dinata. Tetapi karena fasilitasnya terbatas, akhirnya turun Menjadi klinik, nah klinik ini yang sekarang bekerja sama dengan BPJS. Makanya masyarakat di lingkungan dari e, Wiradinata ataupun di luar dari Wiradinata bisa berobat. Yang khususnya masyarakat sipil bisa berobat di e, klinik kita dengan syarat yaitu e, BPJS-nya terdaftar di, di tempat kita. Di mana uh, saya juga sudah menyampaikan kepada uh, Dinas Kesehatan di Kota Tasikmalaya bahwa nantinya klinik kita ini akan, uh, apabila banyak uh, peserta BPJS-nya, dia akan meningkat menjadi uh, klinik uh, rawat inap. Uh, nanti, kalau misalkan kedepannya bisa baik, uh, klinik ini akan kerjasama sama menjadi uh, klinik apa namanya, tempat cuci darah nanti kedepannya kita akan mengembangkan itu dan kalau misalkan ENIAU bisa menyiapkan personilnya karena kan sebuah klinik atau sebuah rumah sakit itu kan harus disiapkan oleh personilnya sendiri kalau personilnya siap dan e, bisa dikembangkan untuk menjadi rumah sakit ting tingkat 4 atau tingkat e, kelas, kelas D, D. 4, ya, untuk dikembangkan nah, di mana kalau fasilitas rawat inapnya minimal harus 50 tempat tidur. Nah, itu. Nanti ke depannya mungkin bisa bisa berkembang selanjutnya. Tapi setidaknya pada saat sekarang